Takkan pernah terlupa segala yang telah terlewat Hari-hari penuh tawa Canda erat melekat Warnai kelam Kala surat terbenam Kau sinariku di tiap waktu gelap Malam mendekam Ramaikan suasana di setiap Waktu, hello brother, jangan lupa masa dimana kita bersama-sama sampai mengejar cita-cita yang kita inginkan untuk masa depan yang cerah. Oh my friend please hold my hand. Together we find all again. Terhadapi keras dunia kita bersama Merajuk pucuk-pucuk mimpi menjadi nyata Sahabat kau yang terbaik kala dunia Menutup mata tak peduli kita akan tetap bersama dan terus melangkah Tak terhapus semua di mata sang usia Di mata sang waktu kaulah yang sempurna Oh my friends